lomore mak nian ingar menamatkano kami mai to oh kami kami yang yang kamu nak pilih yang mana adi yang jadi pihak kah mereka menganggap begitu, kami tukang ngau kita budunya ditu, ke itu, kita semoga Jadi nah, ini kami ceritao ya mau kayu,